Guys. apa ini guys? wah, guys, strike man sampai patah guys. tengok guys, strike man. wah ini berapa kilo ini mon? uh, ini guys, momen yang untung tidak terkam kamera guys. tadi tarikannya guys, gimana sensasinya itu? ini betul-betul pemancing sejati ini guys. mantap. wah. mantap. ambon. ini kira-kira setengah kilo adalah guys ini. ada. ya ada ini. Kalau lima kilo nanti saya bohong. uh mantap. Halo guys, kembali lagi bersama Bang Olay channel guys. Kali ini kita akan memancing di spot terbaik ini guys. Tempatnya ape. Mantap mancur dulu ini ya. lima Oh panen pisang Halo guys kembali lagi bersama Halo, Bang, bang. Online channel guys kali ini kita akan memancing di spot terbaik nih guys tempatnya ape. mantap guys airnya masih kemerah-merahan guys kali ini kita mendapatkan gabus ataupun lele guys yuk saksikan kita simpan di sini aja ya guys pasang tajuknya guys ini guys oke okay. okay guys ini lokasinya guys banyak pepohonan durian guys ini perkebunan ape guys tengok guys ini kebun durian kelapa pepaya dan lain-lain guys pisang ada apapun ada guys ini kita cari lokasi lagi guys ini kita akan memasang pancing yang kedua guys itu ada kandang ayam guys tengok oke okay guys kita saksikan dimana kita akan menempatkan pancing kita yang kedua guys oh ini kayaknya bagus ini guys spotnya ini ini nih gabus nih guys banyak piambang oke kita simpan di sini semoga aja dapat guys pasang tajur yang kedua semoga strike kali ini guys oke, oke guys kali ini kita akan mencari tajuhan kita tadi guys kali ini apakah kita mendapatkannya guys oke okay. langsung saja kita tajuhan kita ini guys turun oh, itu guys wah oh. ini, oh. oh. ini guys Tajuhan kita tadi guys perang, perang, perang, perang, perang, perang. aduh nih aduh tuh kan oh. hei, hei. sorry guys gagal guys hei kayak nyangkut masuk guys. guys. Wah, kali itu, guys. Kenapa itu, guys? Wah, apa guys? Oh, kita angkat guys. Oh, guys. Apa ini, guys. Wah, strike men sampai patah guys walah patah guys pancing saya guys huh besar guys gabus men uh. strike men bang olay channel guys wah strike sampai patah guys tadi pancing saya guys huh strike men ini guys patah guys tajuhan saya guys walah walah besar guys keras ini sensasi huh. terikat gabus guys babon monster tapi satu korban guys sampai, sampai itu patah itu momen yang patah oh, patah itu udah hancur ini guys pas guys panen besar oh oleh gini Halim Halim Makan besar guys, mancing mania mantap. nggak kerekam sorry guys. Itu Mr Ambon lagi strike guys.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 Uh, mantap uh, susah kayaknya melepaskannya itu guys kayak melekat sekali itu ini guys kita tarik guys bakal dapat guys wah uh, uh, apa ini guys gabus guys fragman. gabus guys Hmm. bang Olay channel guys kembali lagi strike. Ini gabus babon guys. Oke, okay. strike man. Gabus babon guys. Wah kali ini kita panen besar guys. Gabus. Apa itu lem? Tarik lem. Jangan sampai patah lem. Wah ini gabus lim makan besar, ayo lim. Aduh lim, <San> <San> jangan sampai. <San> Mana, dapet? Dapet itu. Mana Oh sangkut ya, kamu di prank berarti. Gagal ini lim lim emang emang halim gak heng ini. Gimana, gimana ah. tangannya lah? Koreksi, koreksi. Kalau tangannya, halo. Gak apa, yang penting. Kosong bond. Ada, ada Bon Dalam kali. Dalam di mana orang ini patah kailnya? Oh. Oh. ada ubah tadi prek. Halo guys, ini kita cari lagi guys, pancingan saya tadi guys, tajuran saya guys, apakah saya dapat guys? Ini guys, uh, getah getah guys, uh bukan ini guys, uh, berat ini, guys. uh, uh, uh, guys, uh, apa ini guys? Uh, uh. Uh, Allah guys Strike lagi men Bang Olay channel guys Bertubi-tubi strike gabus guys Itu Halim guys Gak tahu dapat kontak yang kecil guys Gak dapat ikan uh, Ini guys uh, Strike men main uh, main Gak main Halim strike men Di lokasi sana guys Tempat lain itu Tiga kilo kalim Wah, Ini pulangnya. Tuh, oh, guys. Apa itu, guys? Kayak kabut begini, guys. Sayurnya, guys. Tuh tajuan saya, guys. kita tarik, guys. Uh. Oh, uh. Oh, oh. oh, apa ini, guys? Wah, oh guys. Harus terjun lagi nih, guys. wah lepas guys terlalu lama saya guys sorry guys wah hambun strike lagi guys tengok guys oh dancuk dancuk tuh tengok wah huh, gagal maning guys ditarik-tariknya guys tuh guys udah mulai ditarik guys itu udah goyang-goyang guys wah kuat sekali itu guys tarikannya itu guys kenapa itu guys wah goyang-goyang guys uh. sekarang kita angkat guys berat uh, sekali guys apa ini guys wah uh. Wallah guys Strike man sampai patah guys Wallah Patah guys pancing saya guys huh. Besar guys Gabus men huh. Strike man bang olay channel guys Wah strike Sampai patah guys dari pancing saya guys huh. Strike man Ini guys Patah guys tajuran saya guys Wallah, wallah. Besar guys keras ini, huh. sensasi tarikan gabus guys, babon monster, tapi satu korban guys sampai patah. Tulim, ayo tulim, pakai tulim kosong kali wala ah. lepas, lepas lagi ya ini dia guys bang olah channel guys dapat gabus guys hmm. time man mulai hujan ini guys, lagi seru-serunya berburu gabus guys, tiba-tiba hari pun hujan guys gelap sekali udah guys, tuh tengok guys, wah ini nyuruh pulang ini guys cuman papa menit aja kesuhan kita ini guys, hujan lagi aduh sorry guys, tadi sayang sekali gabusnya lepas ya guys, besar sekali itu, kira-kira satu -kira kilo ada itu guys tuh Ali masang umpan lagi guys Kakang jangan lupa dukung terus channel Bang Olay channel Dengan cara like, komen, subscribe Supaya kami lebih semangat lagi bikin kontennya guys oleh okay. hari hujan guys Kita udah mulai hujan lebat guys Keseruan kita kali ini terhenti oleh hari hujan guys Ini spot terbaik guys yang pernah saya temukan guys hmm. Emang tempat-tempatnya gabus guys Halo guys, inilah hasil pancingan kita tadi guys, semuanya guys, hmm. tengok guys, besar-besar guys, ini yang paling besar guys hmm. Sekarang kita akan pulang guys, oh. tuh guys, aduh guys, besar sekali guys hmm. Hmm. Ini lagi guys, paling besar ini hmm. Ini semuanya guys hmm. Tengok kita akan pulang guys karena hari habis hujan enggak ada lagi yang mau makan ikannya guys kita panen gabus guys sekarang mau pulang jangan lupa dukung terus Bang online channel dengan cara like comment bagikan ke teman kalian dan subscribe Oke okay, terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya